Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ya, siapa di sini yang suka baca? Coba tunjuk tangannya. Wah, banyak sekali ya yang suka baca. Ya, membaca itu banyak manfaatnya karena membaca itu jendela dunia. Dengan membaca, kalian bisa tahu apa saja yang ada di dunia ini. Nah, agar membaca jadi lebih menyenangkan, ibu punya beberapa tips nih untuk kalian. Apa saja tipsnya? Yuk kita simak berikut ini. Tips yang pertama. Tips yang pertama, kalian ciptakan suasana yang nyaman. Ya, kalau misalnya kalian suka membaca di tempat yang tenang, kalian bisa membaca di dalam kamar atau di ruangan yang jauh dari keributan dan suara bising lainnya. Atau, jika kalian suka membaca di alam yang terbuka, kalian bisa membaca di taman atau di tempat-tempat lain yang suasananya mendukung kalian untuk membaca. Atau, kalian bisa bikin pojok baca loh di rumah. Kalian bisa cari area tertentu di rumah untuk dijadikan pojok baca. Di sana, kalian tambahkan karpet tebal yang empuk dan bantal-bantal yang lucu, sehingga kegiatan membaca kalian jadi lebih menyenangkan. Tips yang kedua, Baca buku apa saja yang kalian suka. ya Kalian bisa baca buku yang kalian suka atau yang sesuai dengan hobi kalian. Misalnya nih, kalian suka baca buku yang banyak gambarnya. Nah, kalian bisa baca tuh komik-komik yang lucu atau majalah yang banyak gambarnya. Tips yang ketiga, pilihlah waktu yang tepat untuk membaca. Jangan membaca kalau kalian sedang melakukan aktivitas lain seperti menonton TV, atau sedang bermain HP. Hal ini akan mengakibatkan kalian menjadi tidak fokus dengan apa yang kalian baca. Tips yang keempat, membaca bersama teman. Nah, kegiatan membaca akan terasa lebih menyenangkan jika dilakukan bersama dengan teman-teman. Hal ini dikarenakan kita dapat bertukar cerita tentang buku yang sudah kita baca. Nah, itu tadi tips membaca yang menyenangkan dari ibu. Semoga dapat memotivasi kalian untuk lebih sering membaca. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di tips-tips lainnya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!